Karya kotanya dan semangat yang nyala di danung, majukan, kota, demi kejayaan dan sentosa di kota Pujang, putra dan putri yang sejati tinggalkan pembangunan Bukan penting bagai setiap pembelabang pribadi yang teguh di dalam kegelapan